إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مُدِلَّ له وما يُدّلِّ فلا هادي له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 فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار، Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bersyukur kepada Allah SWT Ar-Rahman Ar-Rahim yang sungguh rahmatnya melingkup segala sesuatu yang tak satupun kenikmatan yang kita miliki kebaikan yang kita peroleh kecelipasti adalah bahagian dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah, hendaknya dan seterusnya lah, kita mengupayakan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ni'mat itu terus menerus Allah subhanahu wa ta'ala curahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada pertemuan pertama ini Kami akan membacakan Sebuah pembahasan Yang terambil dari kitab Al-Fawaid oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab yang berisi tentang banyak pembahasan, dan yang akan kita bahas pada saat ini tentang sebuah ilmu. Yang kapan kita tidak miliki, maka kita akan terjerumus ke dalam salah satu dari dua pelanggaran dari ilmu itu. yaitu lewat batas atau belum memenuhi haknya melampaui batas atau menyepelekan perkara itu. Ilmu yang kami maksudkan adalah ilmu hudud, ilmu tentang batasan-batasan sesuatu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tilka hududullah falak takharabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-sekali kamu mendekatinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan tilka hududullah fala ta'taduhu. Itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lampaui. Allah Subhanahu wa taala menegaskan memperjelas batasan-batasannya. Kemudian melarang kepada kita akan dua hal: jangan dekati dan jangan lewat batas. Ketika Allah Subhanahu Ta'ala mengatakan itu adalah batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sekali-sekali. Kalian mendekatinya Maka batasan ini Adalah larangan-larangan Untuk larangan Kuncinya jangan dekati Dan kalau Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan batasan-batasannya Kemudian melarang kita Fala duha, maka jangan sekali-sekali kamu lewati lampoi. Maka dimaksudkan adalah perintah perintahnya. Jemaah ini melihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan akan terus menerus berusaha agar Kita jauhi Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Dan agar Kita dekati Larangan-larangannya Untuk selamat dari perkara ini Maka miliki dua kunci yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan bagi kita Terhadap larangan Jangan dekati kalau ingin selamat sebab tidaklah syaitan jerumuskan seseorang ke dalam larangan demi larangan sampai kepada larangan yang paling besar kecuali melewati jalan pendekatan dulu ditetatkan dengan pandangan ditetatkan dengan pendengaran ditetatkan dengan ke tempat kita bahkan sebelum itu kita ditekatkan dengan pikiran-pikiran. Untuk selamat, fala Prabuha jangan sekali sekali kalian dekati Dan jangan mengatakan saya bisa, saya mampu. Sungguh jamaah ketika sudah ketika seseorang semakin dekat dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia masih beranggapan ini tidak mengapa saya bisa menghindar maka ketahuilah tinggal menunggu waktu dia akan dijerumuskan ke dalam larangan karena itu fala taqrabuha Jangan sekali-sekali Kalian mendekatinya Di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala mendegaskan Fala ta'ataduha Jangan kalian lewati Syaitan Ketika sudah tidak mampu Menghalangi seseorang untuk mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan perintah perintahnya, untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala, amalan demi amalan, maka dia masih mempunyai cara untuk menggugurkan amalan itu dan tetap dengannya kita celaka. Apa itu? Dia lewatkan batasnya. Dia yang akan dorong kita, dia akan beri semangat kita. Tapi dorongan dan semangat tanpa ilmu Dorongan dan semangat tanpa ilmu Kita akan bersemangat melakukan amalan itu Bersemangat menuntut ilmu itu Bersemangat melakukan kegiatan itu Bersemangat melakukan tindakan itu Yang ternyata Hanyalah hiasan-hiasan syaitan eh, Sebab perkara-perkara itu sudah lewat Sudah keluar dari batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika lewat, berarti amalannya pun gugur. Sebab Nabi Sallam telah tegaskan, manahdatafii amrina hadeh, maaleesaminhu fahuaradun. Siapapun yang melakukan amalan, amalan-amalan baru, ahdatah perkara baru. Hada dalam urusan kami ini ingat dalam urusan yang beliau bawa beliau membawa urusan agama dan agama bukan hanya aturan di masjid semua yang beliau bawa dalam urusan apapun juga kemudian ada yang melakukan perkara baru maka siapapun dia kata Nabi SAW kecuali pasti tertolak Dari sini, jamaah hendaknya ketika Allah Subhanahu Wataala memberikan taufik kepada kita untuk menempuh sebuah usaha, untuk melakukan sebuah amalan, untuk bergerak dalam sebuah kegiatan-kegiatan kebaikan, maka tinggal miliki prinsip jangan lewat batas. hati-hati semangat berlebihan maka di situ syaitan akan memanfaatkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu ini pendahuluan tentang batasan untuk memasuki keterangan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terhadap batasan-batasan ini Kata beliau rahimahullah Lil akhlaqi haddun mata jaawazathu sarat udwaanan wa mata qassarat anhu kana naqsan wa muhanan Falil ghadabi haddun وهو الشجاعة المحمودة والأنفَة من الرذائل والنقائس وهذا كماله فإذا جاوز حدَه تعدَّ صاحبه وجار وإن نقص عنه جابنا ولم يأنف ولم يأنف من الرذائل وللحرس حد وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها متى نقص من ذلك كان مهانه وإداءة ومتى زاد عليه كان شرها, كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه Kata beliau Rasulullah, akhlak itu sifat-sifat kebaikan itu mempunyai batasan banyak sifat banyak akhlak eh apa yang berhubungan dengan manusia yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul Allah S.W.T para malaikat yang berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang berhubungan dengan hewan. Dia mempunyai batasan. Kapan lewat, maka akan berubah menjadi permusuhan. Dan kapan tidak sampai, maka dia adalah kekurangan dan kehinaan. Kemudian beliau uraikan. Lil ghadab marah ada akhlak namanya marah. Lil ghadab ghadab itu mempunyai had batasan. Apa itu? Keberanian yang terpuji. Yang terpuji Dan Merasa jijik Menjauh Dari berbagai kerendahan dan kekurangan Wahada kamaluh Kata beliau ini adalah kesempurnaan marah itu. Jadi marah yang benar ketika melahirkan keberanian yang terpuji. Yeah. Orang berani itu tidak lepas dari kekuatan marah. Masa saya tak Masa saya tidak bisa Ketika diperhadapkan oleh sesuatu Keberanian yang terpuji Dan merasa Rendah terhadap Kerendahan kehinaan, kekurangan Sebab akan muncul dalam diri Saya akan rendah ini kalau dijinikan Saya tidak akan Terhormat kalau begitu Jadi selama dalam batas ini Maka marah ini adalah kesempurnaan Kata beliau Tapi jika marah ini lewat batasnya maka pelakunya akan melakukan pelampuan batas dan jar dia akan terjerumus ke dalam kebaliman keberiman. Wa inna Lhasah. Tetapi ketika dia tidak mampu pada saat dia harus bangkit menampakkan. Tapi justru dia tidak penuhi Maka Dia akan terjerumus ke dalam Jabun Iya penakut Dan ini kelendahan Dan menunjukkan bahawa Dia lebih senang direndahkan Dan dihina Lihat Tiga hal. mana kita letakkan marah. Marah itu akhlak ketika pada tempatnya. Kapan lewat batas, maka pelampuan batas. Kebaliman. Kapan tidak sampai, tidak masuk ke dalam batas yang Allah telah tetapkan. Maka masuk dalam kategori kehinaan bagi si hamba. Kerana itulah jamaah dalam Islam dikenal marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tidak memiliki ini, maka dia akan rendah. Tetapi kapan dia memiliki marah kemudian lewat dari batas karena Allah Subhanahu wa sudah masuk karena hawa nafsu karena kelompok karena partai karena kesukuan karena dan yang semisal itu maka dia telah menjerumuskan dirinya ya eh, ke dalam kedzaliman demi kebajikan lihat perkara ini harus kita cermati supaya kita mampu menudukkan di mana marah kita. Jelas ya? Walil hirs <yrahid> si haddun hirs. Hirs <yrahid> <yrahid> itu punya batas. Hirs <yrahid> itu semangat dalam mengupayakan sesuatu dengan mengerahkan segerap kemampuan ini hirs hirs itu ada batasnya apa itu? kecukupan dalam urusan dunia dan tercapainya apa yang kita cari darinya terpenuhi sudah ini hirs Nabi SAW bersabda ihris ala maa yamfa'uh perintah dari Rasulullah ihris lakukan hirs lakukan hirs bersemangat upayakan jangan melemah terhadap segala perkara yang bermanfaat bagi kamu Tidak makan kita, harus semangat cari makan. Pakaiannya kurang, harus semangat cari pakaian yang halal. Saya ni Monica, tapi panainya ini belum ada. Hirs itu akhlak. Ihsulala ma yang fauf. Uh. Harus bersungguh-sungguh Terhadap perkara yang bermanfaat bagi kamu Jelas? Batasannya adalah Kecukupan Terhadap perkara-perkara itu Itu batasannya Mata nafasoh Kapan kurang Maka rendah dan dia telah menyenyakkan waktunya kapan tidak punya itu maka dia akan terjerumus dalam kerendahan kerendahan menghayal berpikir oh, sudah. bujang terus dipermainkan terus iya eh, rendah tidak punya kekuatan, tidak punya istri tidak punya anak, tidak punya ini lelaki apa yang seperti itu Iya, ingin sesuatu tetapi tidak punya kekuatan untuk mewujudkannya. Iya. Ini kan kerendahan. Tetapi matazada, kapan lewat? Sudah cukup. Iya, sudah cukup. Terpenuhi alhamdulillah. Untuk makannya ada, pembayaran listriknya ada. Oh iya, untuk biaya pengobatannya ada, untuk ininya ada. Lihat saja kalau ada kebutuhan lagi dia tambah dia upayakan. Oh mau naik haji misalnya, upaya lagi Maksimalkan, Oh mau ini perkara yang bermanfaat upayakan. Tapi ketika sudah cukup, eh iya, tambah, oh iya, kurang. Kena kan hilusnya. Iya, maka apa kata beliau hilus ini semangat ini. menjadi raut kesenangan terhadap perkara yang tidak terpuji senang terhadap perkara itu ini akan menyelumuskan seseorang ke dalam Al-Hakum Al-Takathur Hatta Zurtumul Maqabir Al-Takathur memperbanyak banyak itu telah membinasakan kalian Sampai kalian ziarahi kubur. Jelas? Kapan lewat? Ayah. Agama kita akan rusak jamanan. Bahkan ada hir yang betul-betul sangat mengerikan. kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'ian eh al hadis saya lupa lafadznya tidaklah dua ekor serigala yang keduanya dalam keadaan lapar ursila yang dilepas ke dalam kandang ternak lebih merusak terhadap serigala itu jika dibandingkan dengan minhir mar'i alal mali was syaraf jika dibandingkan dengan eh rusaknya agama biafsada ala dinil mar'ih tidaklah lebih rusak dan tidaklah lebih merusak terhadap agama seseorang dari dua hal pula yaitu apa? hirs hirs Nabi sebutkan hirs hirsnya seseorang terhadap harta dan terhadap kedudukan lihat perbandingan ini ini tampil langsung dari Rasulullah SAW. dua ekor serigala tahu serigala jama eh pemekas serbilang kongkong romang eh teman-temannya kongkong romang buasnya rakusnya nah, ini paling terkenal ini dua ekor serigala keduanya dalam keadaan lapar tidak lapar saja jangan tanyakan rakusnya apalagi kalau lapar keduanya dilepas masuk ke dalam kandang ternak sehingga ternak tidak bisa lari kemana Ayo kira-kira apa yang akan dilakukan oleh si serigala ini di ayat afaddal masuk kira-kira eh. apa yang dilakukan dalam keadaan lapar kira-kira apa yang akan terjadi pada ternak itu kerusakan pastikan Ya, yeah, ternak pasti akan rusak. Kata Nabi Wasallam. tidaklah rusaknya dan pastinya rusaknya ternak-ternak itu akibat dua ekor serigala ini tidaklah lebih mengalahkan rusaknya agama seseorang dari dua sifat serigala. Apa itu? Hirs. Min hirsil mar'i alal mali was syaraf. Dari hirsnya seseorang. Semangat kuatnya seseorang, alal mal terhadap harta, hati-hati pedagang, calo pokoknya mencari harta, wasyaraf dan kedudukan. Ini yang partai kena semua ini wasyaraf dan kedudukan. <tuh> Terhadap harta dan hiris terhadap kedudukan ini pasti merusak agama seseorang. Tidak boleh tidak. Sebagaimana pastinya doa kerusi galan kalau melapar itu pasti merusak ternak ternak, eh, yang ada di dalam kandang. Jelas ya ko? Ini teramtir langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya menjadi pelajaran bagi kita Karena itu hirsh perlu Sebab Nabi SAW bersabda Ihris Alama yang fa'ub Sungguh-sungguh kamu Terhadap perkara yang bermanfaat bagi kamu Iya yeah. Kapan tidak Maka kemalasan itu namanya kelemas, kemalasan, itu namanya kelemahan, itu namanya ketidakmampuan, dan ini adalah kerendahan. Tapi kapan lewat batas? Maka agama kita akan rusak. Eh. Kita akan digiring oleh syaitan, hirs kita akan dimanfaatkan oleh syaitan untuk membuat kita semakin jauh dari agama Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati jamaah batasannya sangat halus ya yeah. batasannya sangat halus kapan seseorang tidak memiliki perkara ini maka sangat berbahaya jadi ada hirs yang bermanfaat ada hirs yang mencelakakan agama dan kapan tidak punya hirs kerendahan Kemalasan Tertinggal Yang menjadi akhlak Adalah Hirs Harus dimiliki Tetapi pada batasnya Pada perkara yang bermanfaat Ketika memang sudah cukup Maka Alhamdulillah Ingat jamaah Ingat jamaah hidup di muka bumi adalah hidup untuk akhirat bukan hidup untuk mengumpul harta dan mengejar kedudukan demi kedudukan. Tait. Bisa tidak jemaah faham ini? Pembahasan pembahasan ini. Ini namanya ilmu hudud, batasan. Ini ilmu batasan. كموريان لبيجاوه وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره فمتى تعد ذلك صار بغيا وظلم يتمنى معه جوال النعمة عن المحسول ويحرص على إيدائه وَمَتَى نَقَصَ ذَلِكَ كَانَ دَنَاءَهُ وَضَعْفَ هِمَّه وَصِغَرَ نَفْسٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا حَسَدَ إِلَّا فِي نَتَيْنِ رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَصَلَّتَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةُ وَهُوَ يَقْدِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ فَهَذَا حَسَدُ Munafasah yutalibul hasadu al fihi nafasah. Nafsahu ayyakuna mitlal mahsud. La hasadamuhana yatamanna bihi zawalan ni'mati anil mahsud. Hasad. Hasad pun ternyata ada tiga. Tiga tinjauan Hasad Mempunyai batasan Apa itu? Munafasah Berlombah Tidak mau kalah Dalam mengejar Kesempurnaan Masa dia bisa Saya tidak bisa Ini hasad juga Eh Eh laki-laki Saya juga laki-laki asal dia bisa, saya tidak bisa dia sudah beli motor pergi taklim saya masih naik sepeda iya Hasad. asal dalam mengejar sempurnaan supaya lebih baik dalam perkara agama apalagi Iya, yeah. dalam perkara agama, apalagi dia baru taklim, tapi masya Allah, semangatnya dalam bersedekah, puasa seningkamisnya, ininya, masa ah, sekali. Ini hasad namanya, berlomba dalam eh, mengejar kesempurnaan dan merasa tidak enak. Eh, kalau didahulai oleh yang semisal dia. Kalau didahulai oleh yang semisal dia. Saya setelah sebenarnya. Sama kekuatannya, sama ininya, sama. Tapi kenapa dia bisa lebih? Saya harus bisa juga. Saya harus bisa juga. Yelah? Ini hasad bagus. Namanya hasad munafasah berlomba Dalam mengejar kesempurnaan. Tapi kapan lewat batas? Eh. Kapan lewat batas? Maka dia akan jadi bagian pelampauan batas. Dia akan menjadi kedaliman. Kapan lewat batas? Maka dia akan berangan-angan supaya apa? Ni'mat yang dimiliki, yang dihasadi itu hilang. Dan akan apa? Ada usaha. Supaya usahanya gagal. Supaya dia celaka. Dia ini. Ini hasad semuanya. Tapi hasad yang lewat sudah. Yang dipahami kebanyakan kita. Hasad jenis ini. Jelas? Lewat batas. Kebaliman, pelampuan batas, permusuhan. Hez terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kapan tidak ada? Ya. Yeah, itu adalah kerendahan. Dafihimah orang yang lemah cita-citanya, -cita tekatnya. Ia yeah, orang-orang yang mempunyai jiwa-jiwa yang kerdil, tidak punya tekad besar, tidak punya kemampuan tinggi, tidak punya. ketika kita tidak mempunyai ini. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hasad kecuali terhadap dua." Artinya terhadap dua ini, boleh hasad bersungguh-sungguh di sini. Apa itu? Hasad terhadap dua. Yang pertama, orang Allah Subhanahu wa taala beri harta. Allah beri harta. Kemudian harta itu dia manfaatkan Eh, sampai habis Sampai dia meninggal Di dalam kebenaran Di atas yang hak Kalau kita lihat orang yang seperti ini jamaah, hasadlah, hasadlah Dalam arti hasad Munafasa Berlombah Masa saya bisa, masa saya tidak bisa masa biasa yang bisa saya harus bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya semakin banyak orang yang seperti seperti itu jelas? yang kedua rajulin boleh hasad kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala beri hikmah beri ilmu kemudian dia tunaikan hak-haknya ilmu itu dia amalkan selanjutnya dia amalkan orang-orang. Nabi SAW bersabda. Khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah. Yang mempelajari al-Quran. Kemudian mengajarkannya. Diberi ilmu Quran. Diberi hikmah. Kemudian dia ah, amalkan. Dia ajarkan. Ini hasad. Saya juga diberi Allah Subhanahu SWT kemampuan menghafal untuk belajar, untuk berfikir. Masa saya tidak bisa. Dia bisa seperti itu masa dia... Kata beliau, hasad seperti ini adalah hasadu munafasah. Hasad berlomba. Ia. Orang yang hasad menuntut dirinya. Jadi dirinya yang dia tuntut. Dia tuntut dirinya supaya semisal dengan yang dihasadi. Ingat, di sini bukan hasad dalam makna kerendahan tadi. Eh, bukan dalam bukan hasad dalam makna kerendahan. Yaitu hasad yang melahirkan pelampauan batas kebaliman. Yang beringan-angan, yang berangan-angan supaya apa? Supaya yang dihasadi itu hilang. Eh, saya mungkin, saya tidak mau dia. Kalau dia, saya harus belajar juga. Saya tidak mau kalau dia saja. Saya tidak mau kalau dia, dia bagusnya tidak usah saja. Dia yang, eh namanya, Hasad tercelah, Hasad yang lewat bah, lewat batas. Ya terlihat ini terlihat ini. <tuh> ini anggap misalnya dalam perdagangan ada orang berdagang di sebuah tempat dari dagang di situ tapi orang ini pintar cari tempat dagang eh dapat tempat itu dia dagang wah laris banyak diketahui oleh orang maka apa itu begitu orang tahu bahwa di situ tempat strategis dengan jual begini strategis bisa untung ber... langsung itu ada muncul semangat itu orang untuk usaha lagi ini namanya hasad ketika kalau awalnya awalnya bagus selalu mendorong orang untuk tidak bermalas malasan iya mendorong orang untuk semangat pula tapi jangan sampai lewat batas saya harus jatuhkan dia supaya dia tidak dapat dia saja yang mau ini lewat batas jamaah hasad inilah yang menggugurkan pelakunya hasad jamaah dalam makna ini adalah perkara yang betul-betul sangat mengerikan lihat iblis laanatullah alaih hasad itu adalah sifatnya eh ketika Allah Subhanahu wa taala nampakkan kemuliaan Adam alaihi salam hasad kan hasad dia hasadnya apa hasad yang tersilah. dia tidak ingin kemuliaan itu sampai kepada Adam karena itu apa dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk suci ini hasad jamaah hasad itu sifat iblis hasad itu adalah menentang Allah Subhanahu Wa Taala hasad itu penentangan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala bukankah Allah yang memberi nikmat kepada orang itu Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandu grahinya. Allah yang memberi sementara kita tidak mau. Allah suka dia dapat sementara kita benci. Ini kan menentang Allah subhanahu wa ta'ala namanya. Karena itu pasti sifat ini tidak akan merusak. Kecuali hanya merusak dirinya. Hasad dibaratkan api yang membakar orang. Pemiliknya. Kayu yang mempunyai api. Maka tidak akan menghancurkan kecuali kayu itu sendiri. Semangatnya luar biasa. Lihat, api itu bergejolak, bergejolak. Iya, terhadap yang di depannya, tetapi apa? Tidak ada dihabisi kecuali dianya sendiri. Tidak dihabisi sendiri. Ini hasad Orang yang hasad lambat cepat pasti akan terbakar. Jelas ini. Jadi hasad punya batasan, tempatkan pada tempatnya. Wa lis-shahwati haddun. Wa huwa rahatul qalbi wal aql min kadhdi tha'ati wa iktisabil fadhail wal isti'anat biqadhaiha 'ala dhalik. Fa matashahadat 'ala dhalika sarat نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات ومتى نقصت عنه لم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت بعفا وعجزا ومهانة wa muhana. Kata beliau rahimahullahu taala syahwat itu mempunyai batasan Apa batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan? Rahatul qalbi wal aql Tenangnya hati dan pikiran Ya, tenangnya hati dan fikiran dari kit dari usaha dia yang sangat hebat dan terus menerus dalam mewujudkan ketaatan dari upaya dia untuk terus menerus mengupayakan keutamaan demi keutamaan orang yang terus bersungguh-sungguh berusaha Iya beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala melakukan ketaatan demi ketaatan, Iya mengejar berbagai usaha-usaha yang penuh dengan keutamaan demi keutamaan. Ketika dia istirahat, itu kan ada nilai syahwat. Ketika dia perniagaan syahwatnya sesuai dengan batasnya, maka itu ketenangan. So, ya istirahat dulu. Puasa dia puasa puasa puasa kita perlu istirahat. Perlu makan, perlu minum. Iya. Demikian perlu ada hubungan dengan istri. Ada ketenangan. Dan ini, batasan ini membantu. Iya. Membantu seseorang untuk menyelesaikan berbagai ketaatan dan keutamaan itu. Sebab seseorang mempunyai batasan. Iya. Yeah. Ketika dia istirahat tenang. Mempersiapkan kekuatan. Maka dia akan bisa melanjutkan kebaikan selanjutnya. Dari sini Nabi. Dari sini jamaah. Rasulullah SAW sebagai hamba Allah SWT yang terbaik. Itu tetap memerlukan tidur. Tetap makan. Tetap minum. Iya. Yeah. Beristri. Bahkan Nabi SAW mencintai perkara-perkara ya -perkara, yang merupakan tabiat beliau. Bahkan dalam kondisi tertentu makan dan minum itu diwajibkan. Ya, dalam kondisi tertentu memenuhi syahwat makan dan minum itu diwajibkan. Kulu washrabu. Ini perintah makan dan minum pada saat kita perlukan. Kapan kita tidak makan, bisa membahayakan. Maka wajib makan. Iya. Sampai-sampai yang haram, jadi halal ketika itu. Lihat ketika kita tidak makan, bisa mati. Babi bisa halal. Apalagi kalau memang perkara yang halal. Hebatnya di kewajiban. Sampai menggugurkan keharamannya babi. Iya. Hebatnya di kewajiban. Ini kan memulih apa? Itu kan syahwat. Syahwat batas tabiat manusia. Memenuhi yang seperti ini. Tidak mengapa. Batasannya selama dalam batasannya. Istirahatnya hati. Tenangnya jasad. Akal dalam berpikir dan yang semisal. Jelas itu ya, Kauah? Ketika mujahadah seseorang. Memuncak dan Memuncak. Kemudian kaya agak berkurang sedikit yang dengannya akan istirahat dia, maka itu kebaikan. Nabi sallam dalam perang, dalam peperangan. Eh, dalam peperangan, peperangan yang sangat betul-betul melelahkan, meletihkan, mengerahkan segenap kemampuan. Iya, eh, setelah itu Nabi sallam istirahat. Nabi sallam mengatakan arihna, ya Bilal arishna bisalah. Wa hibil istirahatkan kami dengan salat yang yang tenang-tenang dulu. Siapa perangan oi konsentrasi penuh ini dan ini apa semuanya luar biasa. Tidak ada yang apapun yang bagaimanapun besarnya perkara itu dalam hidup kita dalam kondisi seperti itu luar biasa. Saya begitu istirahat, kita sholat dulu. Maka ada ketenangan, ketenangan hati, ketenangan pikiran. Ini juga syahwat namanya. Iya, jelas. Dan yang seperti ini jangan dianggap sebagai Kerendahan karena oh agak turun tidak ini turun dalam rangka mempersiapkan kesempurnaan ke sini selama dalam batas ini maka baik famatazadat kapan lewat batas Eh kapan lewat batas maka dia akan menjadi nahmah keinginan dan syahwat sudah syahwat yang yang kotor sudah Iye. dan syabak syabak syabakan ini syahwat yang sangat berlebihan iya kalau sudah seperti ini syahwatnya maka pemiliknya akan mengikuti derajat haiwan iya masuk sudah ke derajat hewan dalam makannya dalam minumnya dalam ininya dalam memuji syahwatnya iya masuk ke derajat hewan sih kalau lewat ini iya. tapi kapan kurang iya kemudian beliau batasi kapan kurang walam yakun kapan kurang dan dia sendiri belum kosong dalam menuntut keutamaan kemuliaan dan keutamaan maka hal itu adalah kelemahan dan kerendahan bagi dia maksudnya tidak terpenuhi tuntutannya sementara eh perkara itu sementara perkara itu sudah membahayakan ketaatannya iya yeah sudah membahayakan ketaatannya sebab ada juga orang kondisinya lain walaupun belum menikah tapi Masya Allah iya eh, belum nikah, tapi Masya Allah kesibukannya dalam ketaatan menutup semua perkara-perkara sehingga itulah sebagian ulama besar Ibn Taymiyyah misalnya itu meninggal dalam keadaan belum menikah tapi walaupun luar biasa kesibukannya dalam belajar dalam menghafal dalam berfatwa menghadapi ahli bidah dalam berperang iya dalam menghadapi permasalahan ini permasalahan itu luar biasa ini apa kegiatan yang menutup perkara itu Ini sekarang bagi mereka yang belum tertutup iya Tidak tertutup perkara itu masih terbuat terlalu banyak keluasan ada ketakatannya tapi terlalu banyak kosongnya iya kemudian kurang tidak terpenuhi maka disanalah dia akan sampai ke dalam kelemahan dan kerendahan rendah kalau begitu jelas ini kok jadi kalau kita contohkan terhadap nikah misalnya iya yeah. ketika Nikah telah diperlukan Merusak agama kita Kalau tidak Ada sebab-sebab syarai sudah eh, Maka Memenuhi tuntutan ini adalah Kebaikan, ini adalah batas Tapi kalau lewat batas Sudah ada satu Eh Kemudian cari lagi yang lain dengan cara yang tidak halal. Kalau dengan cara yang halal dan memantun tuntutan, iya. Maka anda mengapa? Tetapi kalau cari yang kedua, yang ketiga, sementara tidak mampu juga, iya. Mampu, tidak mampu terhad kemampuan kemampuannya dari uh, makanannya, pakaiannya ini dan itunya tidak mampu katanya mau tegakkan sunnah ya, tegakkan sunnah tidak mampu sebagian hati-hati tidak perlu tegakkan sunnah eh, akhirnya apa? nikah cerai nikah cerai apa yang seperti itu? justru merusak merusak penegakan sunnah ketika mampu iya eh, punya kemampuan, banyak masalah. Eh, dapat apa? Walaupun namanya tuntutan syahwat, ada masalah? Sebab syahwat selama masih terbuka dibenarkan oleh syahid itu, apa apa? Ketika mampu. Eh. Dalam batasnya, kapan, apalagi ketika, kapan tidak ada dua? Iya, eh, dia bisa terjerumus. eh maka ketika ini harus tambah. Jelas ya? Eh? Lihat itu, batasannya. Tapi kapan lewat? Keluar dari batasan. Seenaknya saja. Maka sama dengan hewan dalam memenuhi tuntutan-tuntutannya. Disiapkan yang halal, yang haram juga dilalap. Ya. Yeah. Disiapkan pandangan yang halal. Pandangannya juga disebutkan kepada yang haram. Allah siapkan hal-hal yang didengar. Yang bis, yang halal. Yang dengannya akan tenang. Iya, eh, Tapi yang haram juga didengar. Perlu kita uh, rekreasi. Rekreasi yang halal Allah berikan. Yang halal juga ditempuh. Yang haram juga ditempuh. Dan yang semisal itu makin seperti ini jamaah, sederajat dengan hewan. Banyak orang yang seperti ini. Hati-hati. Katanya ini tuntutan jiwa, ini tuntutan ini. Tapi jangan lewati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang halal itu cukup dan sangat cukup. Tetapi kapan tidak ada? Sementara perlu. tidak ada. Berarti apa kelemahan? Iya, eh, kelemah namanya. Iya. Eh, kalau ada orang misalnya pasti dalam contoh nikah misalnya. Dia punya kemampuan, punya uang, punya ini, sudah berbahaya kalau tidak nikah, tapi masih tidak nikah-nikah. Iya, -nikah. eh, bahaya ini. Tidak juga sibuk dalam telebul ilmu, dalam kebaikan dalam ini bisa berbahaya menunjukkan kelemahan kalau begitu. Ayah, anak muda. Yang tua juga. <tuk> Al-ikhwah <tangan> <tuk tangan> rahimakumullah. <tuk tangan> <tuk tangan> Kadang ada yang menggabungkan dua ini. eh Ada yang menggabungkan dua ini. Kehinaan haiwaniyah dan kelemahan. Apa itu? Orang-orang yang pacaran. Kemudian, saya belum bisa ini. Saya belum bisa penuhi ini. sebelum bisa berkeluarga. Kita pacaran sajalah. Ini dia gabungkan dua-duanya, lewat batas. Iya, lewat batas dalam memenuhi syahwat. Iya kan? Dan sekaligus rendah dalam memenuhi syahwatnya, tidak mampu bertanggung jawab. Iya. Ingin cari pasangan tapi tidak mau memenuhi hak pasangannya. Gimana caranya? Bencong seperti ini. Makanya yang suka pacaran itu bencong satu sisi yang sisi yang lainnya seperti haiwan lewat batas dalam memenuhi syahwat dia miliki dua-duanya para ikhwah <tuh> rahimakumullah lirrahati haddun wa huwa ijma'un nafsi والقوة والقوة والقوة المدركة والفاعل للاستعداد للطاعة واكتشاب واكتشاب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها فمتزاد على ذلك صار توانيا وكسل وإضاء وفات أكثر مصالح العبد وَمَتَنَقَسَ عَنْهُ صَارَ مُدِرًّا لِلْقُوَىٰ وَمُوْهِنًا لَهَىٰ وَرُبَّ مَنْ بِهِ كَالْمُمْبِدْ أَلَّذِي لَا أَرْدًا قَطَعَ وَلَا Kata beliau رحمه ta'ala تعالى istirahat استرهات kita perlu istirahat kita perlu Iya, yeah. Tidur Dan yang semisal itu Ini juga punya batasan Apa batasannya? Istirahat yang Mengumpulkan jiwa Istirahat yang dengannya Terkumpul kekuatan yeah. Istirahat yang dengannya Bisa maksimal kembali Kekuatan untuk dipersiapkan melakukan ketaatan selanjutnya dan keutamaan-keutamaan selanjutnya ini rah ketika istirahatnya seperti ini tidurnya dengan maksud seperti ini eh, ya, rekreasinya misalnya dengan maksud seperti ini Terpenuhi dalam arti tidak melemahkan kekuatan semangatnya. Dan tidak melemahkan sisa-sisa perjalanan ketaatannya. Maka seperti ini adalah baik. Tapi kapan lewat batas? Istirahatnya lebih. Serhatnya lebih. Nganggurnya lebih. Eh, makanya apa? Tawanian. Kelambatan-kelambatan. Kemalasan sudah. Dan penyianyaan waktu sudah. Ini yang seperti ini. Orang yang seperti ini akan kehilangan masalah-masalah yang sangat banyak. Dan betapa banyak orang Yang tidak mampu memanfaatkan Kesempatan dan kesehatan Yang Allah SWT beri Tapi ingat Kesempatan ada waktu untuk istirahat Dan kesehatan perlu dijaga Dengan istirahat pula Kapan dengan istirahat itu Kesehatan pulih Kapan dengan istirahat itu Maka kesempatan yang ada bisa dimaksimalkan Maka itu baik Tapi kapan lewat Ya, lewat, maka itu adalah kemalasan dan menyia-nyiakan waktu tapi kapan kurang? hati-hati setan lewatkan dah usah istirahat semangatnya. semangatnya sampai akhirnya kekuatannya pun hancur justru melemahkan dia dikasih semangat dalam satu usaha dia maksimalkan, dia maksimalkan. Yang sebenarnya, dia bisa melakukan 10 usaha selanjutnya. Tapi, syaitan maksimalkan dalam satu usaha, yang dengan satu usaha yang lewat batas ini, tanpa istirahat, akhirnya apa? Gagal. Eh, Untung-untung kalau selesai yang satu ini, yang jelas yang sembilan selanjutnya, dia tidak mempunyai lakukan. Ini, karena tidak ada istirahat, istirahat, tidak ada rahak. Jadi kuah, masya Allah. Agama Allah subhanahuwataala dalam memberikan batasan, batasan. Jadikan terputus. Seperti orang-orang uh, yang merambah hutang, membuka apa yang berpindah-pindah. Eh, ya, berbahu hutang. Wah, capeknya itu dibuka lahan apa semuanya iya tanam sesaat habis itu pindah cari lagi lahan baru coba buat pindah habis enggak pernah maju tapi habis betul kekuatannya seperti ini kondisi orang yang menghabiskan kekuatannya semangatnya tapi ia eh, tidak terarah tidak terkoordinir jelas ikhwah ada batasan wal jawd haddun baina tarafain mata jawaza haddahu sara wa tabdira wamatanqasa an bukana bakhalan wa taqtira kebikan baik al jawd baik dermah mempunyai sifat dermawan itu mempunyai batasan. Batasannya, Jangan lewat dua sisinya. Selama anda lewati ini, Dua sisi ini, Maka baik. Sisi apa? Sisi yang lewat batas. Kapan lewat batas, Maka akan berakibat apa? Israfan. Iya. Watabdira. Buang-buang harta. Mubazir. Terlalu baik. Iya. Ayo, Bicara. Makan orang yang dundang 10 orang yang disiapkan untuk 100 orang ya, habis itu apa? makan 100 orang, makan 10 orang itu pun 10 orang yang cara makannya iya yang cara makannya ngisi piringnya tetapi 2-3 sendok saja dimakan itu cara makan beradab katanya ya. ambil banyak-banyak kemudian makan sisakan, harus sisakan ya kalau tidak disisakan bahaya tidak baik, kurang beradab akhirnya terbuang-buang senang memberi, senang memberi iya yeah. akhirnya apa lewat batas tabadzir, mubadzir apalagi kalau sampai memberi iya, yeah, dalam perkara-perkara yang melalaikan apalagi sampai dalam perkara yang mengharam yang mengharamkan yeah. merupakan perkara keharamat kan sumbangan Iya. Sumbangan-sumbangan oh sumbangan oh baik sekali itu suka menyumbang. Iya, sampai-sampai yang haram juga disumbang. Bukan dermawan namanya. Ingat, atolillah memberi kerana Allah, wa mana alillah tidak memberi juga kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini batasan, lewat. Batasan yang tidak sampai kurang. Apa itu? Kekikiran. Ia yeah. kikir. Kita perlu jamaah memiliki sifat dermah. memberi dan terus memberi, tapi jangan lewat batas dan jangan juga sampai ke dalam kekikiran dan kehinaan. Jelas ini, jangan juga sampai ke dalam bentuk kekikiran dan kehinaan. للشجاعة حد متى جاوزته صار تحورا ومتى نقص لنه صار جبنا وخورا وحدها الإقدام في مواد الإقدام والإحجام في مواد الإحجام كما قال معاوية لأمر بن العاص أعيان أن أعرف أشجاء, أشجاء أنت أم جبانا تقدم حتى أقول من أشجأ الناس وَتَجْبُنُ Keberanian itu mempunyai batas. Kapan lewat batas maka kekacauan, penyanyaan tenaga, dan kapan kurang maka ke apa penakut, iya eh, dan kerendahan batasnya keberanian maju pada tempat-tempat harus maju dan menahan pada tempat-tempat harus tertahan jangan maju terus sifatnya harusnya menahan tapi maju terus ini menyinggahkan diri lewat batas dan jangan juga sudah harusnya maju, tetapi diam-diam terus, diam-diam terus. Iya. Ini kata beliau sebagaimana perkataan Muawiyah kepada sahabat Amar Ibnu As. Kata beliau, saya capek. Iya. Untuk mengenal kamu. Apakah kamu pemberani atau kamu itu penakut? Karena kamu maju pada saat tertentu sampai sampai sampai sampai saya katakan kamu adalah manusia yang paling berani. Dan kamu pun penakut pada saat tertentu sampai sampai, sampai saya mengatakan kamu adalah manusia yang paling penakut. Maka apa jawaban beliau? Syaja'un idza ma amkanatniya fursatun fa takun li fursatun pemberani iya, jika kesempatan mengharuskan untuk ke situ dan jika ada tidak ada kesempatan artinya bukan tempat-tempat yang harus berani maka di situ kita pun penakut takut terhadap melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan ketika berani berani mendapatkan kemuliaan demi kemuliaan walaupun harus menerima akibat eh, dalam rangka mengejar kemuliaan demi kemuliaan ini dia kata beliau selanjutnya wal ghiratulaha haddun idha jawazatuh syarat tuhmah wa zannan wa sayyian bil bari wa idha kasurat anhu kanat taghafulan wa mabadi adadha dia gairah gairah gairah gairah itu kalau lihat maksiat ya yeah, itu gairah namanya lihat pelanggaran gairah ini gairah gairah itu ada batasnya kapan lewat batas maka dia akan menjadi tuduhan buruk sangka terhadap orang yang tidak harusnya kita sangkai terlalu semangat akhirnya menuduh orang yang tidak melakukan yeah. semangat, semangat khirah dalam menegakkan syariat Islam akhirnya menempuh secara-cara yang basing yeah. khirah harus ditempatkan pada tempatnya apa yang paling harus itu harus-harus harus kita girai kalau kejahatan, kejahatan yang paling jahat Eh Dosa yang paling besar, syurikat Banyak orang ghirah dalam perkara ini Tapi tidak ghirah terhadap syurikat Ini ghirah apa namanya? Ghirah terhadap amalan ini, amalan ini Tapi tidak ghirah dalam mewujudkan Hakikat kesempurnaan amalan Dan dasar semua amalan, iaitu apa? Keikhlasan dan tauhidullah Murninya itu agama, murninya amalan Zirah ada batasannya. Kapan lewat? Maka dia hanyalah sekedar tuduhan. Buruk sangka terhadap orang yang lepas dari tuduhan. Tapi kapan kurang? Tidak punya zirah. Jelas-jelas sudah begitu. Maka apa? Dia tidak punya zirah, tidak punya semak. Maka apa? Taghafulan. Iya. Orang-orang yang betul-betul sampai ke dalam kelalaian Dan inilah dasal-dasal. Diasa. Orang-orang yang tidak punya kekuatan. Diasa. Iya. Hmm. Orang-orang yang tak punya kekuatan rendah dan girah jamaah luar biasa itu. Hewan pun punya girah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan ilmu Muslim kalau saya tidak salah, jelas dalam hadis yang sahih, ada sekelompok kerah, ada seekor kerah yang melihat dua ekor kerah. Ia, melakukan hubungan Tapi bukan pasangannya Mungkin ada aturan di kera itu Ia. Tapi tidak semua kera-kera yang ada sekarang Iya. Apalagi di hutang Indonesia enggak? Bagaimana yang Manusia-manusianya saja tidak beres Mirip-mirip kera juga Ia. Bebas campurannya Ini pada zaman Bani Israel ada kira dilihat ini bukan pasangannya dilaporkan akhirnya apa dirajam dirajam lihat ghirah ini. dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu ini ghirah namanya lihat istri gimana lihat anak kita begini begini lihat ini harus punya ghirah harus punya upaya untuk merubah dan merubah ya sesuai dengan kemampuan tapi jangan juga lewat batas. Sebab dia akan berubah menjadi tuduh. tuduhan. Pelampuan batas. Jelas ya? Tawadu. Had. Ida kana dulla. Wamuhana. Waman khasara anhu in harafa ilal kibir wal fakhir. Tawadu. merendah, Itu ada batasannya. Kapan batas ini dilewati? Iya. Tawadu kita tenang, tawadu, menerima yang hak Ia. kapan lewat maka dia akan menjadi kerendahan dan kehinaan Ia. lewat terlalu tawadu Ia. akhirnya rendah dan hidah direndahkan dan dihinakan Ia. tapi kapan tidak kalau orang tidak memiliki tawadu, jamaah maka dia akan tergelincir ke dalam sifat ketakabburan. Iya, eh, sebab tabiat manusia itu mutakabbur takabur Iya, tak eh, berbangga-bangga. Ini akhlak. Jadi kalau miskin, iya, eh, miskin tawaduk kita salat ibadah. Eh, tapi kalau tidak memiliki, sudah miskin bangga lagi, sudah Eh nak kemian. Eh. Balas eh naba, ndak ada ndak miliki. Eh. Tapi kalau biar tawaduk kita, biar begini terus, ya eh, begini terus, begini terus dan semisal itu tidak mau memperbaiki diri yang lebih baik, apalagi dalam kemiskinan yang sudah menyeret dia ke dalam pribawiyah misalnya. Ya, eh, ke dalam perkarap, maka ini bukan tawaduk namanya, itu merendahkan diri, menghinakan diri. Walil is hadon, ayah إز, membesarkan diri keberkasan, ya is keberkasan itu punya batasan. Ita jauzakan akibran wahulukan madmuman. Ini kebalikannya tawadu. Kalau is dilewati batasnya, maka sudah pasti takabur sudah orangnya. Ayah, itu perkasa, ayah, tidak mau tunduk, tetap kuat, ayah. tapi lewat batas dia akan takabur tapi kapan kurang dia akan sampai ke dalam kerendahan dan kehinaan kahina. kehinaan dipermainkan dan dipermainkan oleh orang wadhabitu <tuhar> hadza kulluhu kullihi al adlu wa hal akhd bil wasatil mawduu baina tarafil ifrat wat tafrid wa alaihi bina ummasalihid dunya wal akhirah bal la taqumu maslahatul badan illa bihi fainnahu عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياض والخلوة والمخالطة وغير ذلك إذا كانت وسطا بين الطرفين المدمومين كانت عدل فإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأتمرت نقصا كتاب اليوم دابط أكوراً سموئتو adalah adil ya, ukuran semua itu adalah adil apa itu adil? mengambil pertengahan pembahasan dia berada di antara dua cabang lewat batas dan menginteng-intengkannya menguranginya ini dia debitnya adil hmm. ini ikhwah di atas keadilan itu adalah landasan maslahat kebaikan dunia akhirat bahkan maslahah badan saja badan kita ini jasad kita ini kebaikannya tidak akan tegak kecuali hanya dengan adilnya keadilan tepat iya eh, kenapa jemaah sebab kapan kita kekurangan dari sesuatu yang diperlukan oleh badan iya eh, atau lewat batas atau kekurangan Maka pasti kesihatan kita akan kurang Kekuatan kita akan berkurang <coughs> Lenyap disisikan dengan kadarnya Kadar lewat dan kadar Ini <coughs> Kekurangan <coughs> Demikian pula perbuatan-perbuatan tabiat Secara tabiat kita perlu Tidak boleh tidak Minum, Maaf apa uh, Tidur Sahar Eh ya yeah. Mungkin terjaga pada waktu malam, makan, minum, hubungan, suami istri, gerakan, olahraga, bersendiri atau bergaul. Itu diperlukan. Tabiat manusia kadang dia perlu sendiri, tidak perlu yang lain. Iya. kan dia perlu pergaulan. Semua ini jamaah. Iya. Nanti benar ketika wasata. Pertengahan antara dua yang tercelah itu, itulah keadilan kapan menyimpang, maka pasti kekurangan dan akan melahirkan kekurangan kekurangan berlebihan dan kekurangan memang tidak sampai. sama eh. kita perlu pergaulan tapi jangan lewat batas jangan juga tidak ada eh, anjilah sepertengahan disitulah keadilan jadi kata beliau fa min ashrafil ulum wa anfa'iha علم الحدود لا سيما حدود الشرع المعمور والمنهي فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها قال تعالى العراب أشد كفرا ونفاق وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله fa'adalu an-nas man qama bihuduril akhlaq wal a'mal wal mashru'at ma'rifatan ini yang terakhir kata beliau jadi ilmu yang semulya mulya ilmu termasuk ilmu yang semulya mulya ilmu dan sekaligus ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu al-hudud ilmu tentang batasan ini terkhusus terutama Batasan-batasan syariat. Apa yang Allah perintahkan. Apa yang Allah lah larang. Ketahui batasannya jamaah. Manusia yang paling berilmu adalah yang paling berilmu tentang batasan ini. Inilah yang paling berilmu. Supaya apa? Dengannya dia tidak akan memasukkan sesuatu yang tidak ada padanya. Dan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang masuk padanya banyak sekali banyak sekali permasalahan sebab apa? ada yang memasukkan yang harusnya tidak masuk ada yang mengeluarkan yang harusnya masuk dalam semua perkara kenapa jemaah? sebab tidak mempunyai ilmu batasan sesuatu ini sangat penting Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menjelaskan satu kelompok manusia yang sangat mengerikan kekafirannya dan kemunafikannya Al-A'arab orang-orang A'arab Eh, pedalaman Arab pedalaman pegunungan dan semisalit yang suka berpindah-pindah tidak mempunyai tempat menetap yang kurang ilmunya kata Allah asyadukuf rawanifahak adalah orang yang paling dahsyat kekafiran dan kemunafikannya lihat ketika jauh dari ilmu eh wajidaru eh adalah kelompok yang paling pasti untuk tidak tahu batasan-batasan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya hmm. ini diantara keutamaan untuk bergaul dengan masyarakat, hidup di kota dan yang semisal itu supaya dekat dengan majlis ilmu majlis ilmu hmm. supaya dekat dengan ilmu hmm. tapi kapan menyendiri menyendiri apa semua dalam masa yang tahu perkembangan maka dia akan lebih pantas untuk tidak mengenal batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kata beliau, manusia yang paling adil adalah manusia yang paling tegak di atas batasan-batasan Allah, batasan akhlak, batasan-batasan amalan, batasan yang disyariatkan secara ma'arifah dan perbuatan, ilmu dan perbuatan. Wabilahi taufik dan taufik hanya datangnya dari Allah Subhanahuwataala. Allah punya hak ya ah. ingat batasannya. Di sini saya, sehubungan dengan ini saya ingin menyebutkan satu batasan. Iya. Allah punya hak. Rasulullah SAW punya hak. Para ulama punya hak. Iya. Dan harus kita mampu bedakan hak-hak itu. Mana haknya Allah? Harus khusus hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hak yang Allah peruntukkan juga untuk Nabi-Nya. Maka bisa juga diperuntukkan untuk Nabi. Jangan campur. Ketika seseorang tidak mampu membedakan ini. Mana batasannya? Maka Nabi akan dipertuhankan. Para ulama akan dipertuhankan. Para pemimpin akan dipertuhankan. Tapi kapan juga tidak memenuhi haknya. Maka. Nabi dan Rasul akan dilemahkan. Diremehkan. Dan disepelekan. Ini jemaah, Hati-hati kita terhadap dua kelompok sesat ini. Yang pantas adalah memuliakan Mereka. Tapi sebatas apa yang Allah Subhanahu Wataala telah tetap, tetapkan. Jangan lewat batas dan jangan sampai tidak memuliakan mereka. Ini hak, ini batasan. Para ulama pun demikian, dimuliakan sesuai dengan hak-haknya. Tapi jangan lewat batas. Ini saya perlu tambih. Kadang ada orang yang memuliakan ulama atau ustaz apa ism, sampai menunduk. Iya, itu tidak pantas itu mungkin menjadi adab kebiasaan di tengah masyarakat kita itu bukan adab Islam. Eh, Menunduk dan semisalnya itu dengan maksud penghormatan yang tidak pantas. Jangankan menunduk, sekedar berdiri saja dalam penghormatan itu bermasalah. Bukankah kita tahu ada dalam salat ibadah yang namanya berdiri. Kapan ibadah ini berdunia ibadah? Ketika kita berdiri dengan maksud membesarkan Allah Subhanahu wa taala maka sangat mengerikan jamaah ketika seseorang duduk sebelumnya kemudian berdiri untuk membesarkan mengagungkan seseorang apalagi kalau berdirinya sudah disertai dengan membungkuk kan itu jamaah at-tabe perlu dalam makna sekedar permisi tetapi tidak usah disertai dengan membungkuk dan yang semisal itu eh, itu adab-adab yang bukan merupakan adab-adab islam tapi permisi perlu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 ini batasan harus ada punya batasan, tidak permisi tidak bagus. Eh, itu kurang adat namanya, kurang ajar namanya. Iya, eh, permisi perlu, tapi lewat caranya permisi, lewat batas dalam permisi juga tidak, bah, tidak baik. Dalam menghormatkan demikian. Dalam menghormati, dalam memuliakan para ulama, orang-orang yang berilmu, orang yang dituakan, baik dan sangat baik. Iya, eh, tetapi jangan lewat batas dan jangan juga sih, tidak. Ini wah. yang jelas ilmu ini batasannya lewat batas atau tidak kembalinya bukan kepada perasaan masing-masing, tapi kembali kepada aturan Quran dan sun, Sunnah. Untuk menguasai ilmu ini jamaah betul-betul harus penguasaan Quran menyeluruh, Sunnah menyeluruh. Demikian pula menguasai tentang sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ilmu batasan itu adalah ilmu yang mengumpulkan banyak perkara supaya dengannya bisa ditentukan mana batasannya, mana batasannya. Mana yang tidak boleh, mana yang harus segera ada, jelas? Baik. serasa ini cukup. Ini pembukaan dan ini untuk memasuki kajian kita yang selanjutnya. Iya, karena ini pertemuan pertama maka kami bawakan yang ini. Terus terang kami belum tetapkan.